Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat, teman-temanku yang dimuliakan Allah taala. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam kajian Kalam Nabi. Pada episode kali ini kita akan belajar hadis, hadis yang berkaitan dengan keutamaan istighfar, permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai hamba kita sadar diri kita ini tidak luput dari dosa baik yang kita sengaja maupun yang tidak sengaja. Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan solusi bagi kita semua atas dosa-dosa yang bertumpuk-tumpuk dan bertubi-tubi kita lakukan. Agar kita selamat dari keburukan dunia dan terutama keburukan akhirat. Rasulullah s.a.w. mengajarkan kepada kita untuk tekun istighfar. Dan Allah ta'ala menjanjikan dengan istighfar tersebut bukan cuma dosa yang diampuni. Dalam hadis ini kita tidak melihat adanya kalimat Allah akan mengampuni dosanya. Karena orang yang istighfar insya Allah istighfarnya diterima oleh Allah dan diampuni dosanya Justru Allah memberikan semangat agar kita mau istighfar Luar biasa Allah kita ini, maha sayangnya kepada kita, maha pengampunnya kepada kita Kita yang berbuat dosa dimotivasi untuk minta ampun Dan kalau kita mau minta ampun kita diberi bonus oleh Allah Ta'ala Kita diberi oleh Allah Ta'ala banyak pahala Kita diberi oleh Allah Ta'ala solusi untuk masalah kita Bahkan yang menjadi ketakutan banyak umat manusia Yaitu masalah rezeki Justru istighfar inilah yang menjadi jalan Untuk terbukanya pintu-pintu rezeki Dalam hadith yang lain Rasulullah wasallam bersabda Kala Rasulullah s.a.w. Mamin muslimin ya'malu dhanban Illa waqafal malaku Fa min Lam yaktubhu al-qiyamah al hakim dalam hadith yang lain, Nabi Muhammad SAW bersabda, setiap kali seorang Muslim berbuat dosa, apapun dosanya itu, wakuf al maka malaikat, wakuf malaku maka malaikat yang bertugas mencatat dosa, berhenti, tidak segera mencatat dosanya. Dilihat dulu, 3 saat, selama tiga saat. Tiga saat ini e, tidak ada penjelasan yang pasti, tiga menit, tiga jam, atau tiga hari. Yang jelas ada batas waktu penundaan, tidak langsung dicatat dosa tersebut saat. Kemudian Kalau ternyata sebelum tiga saat itu berlalu Dia sudah minta ampun kepada Allah Ta'ala atas dosanya Maka malaikat tersebut dilarang untuk mencatat dosa itu Malaikat tersebut tidak mencatat dosa tersebut dalam catatan keburukannya Dan kalau udah malaikat tidak mencatat Dan orang tersebut sudah istighfar Di hari kiamat Allah tidak akan menyiksanya karena dosa tersebut Hadith ini dirawatkan oleh Imam Al-Hakim Dan dikatakan sanatnya sahih. Maka kita bisa melihat betapa Maha pemurahnya Allah subhanahu wa ta'ala Karena itu tidak ada alasan lagi bagi kita Untuk rajin-rajin istighfar Minta ampun kepada Allah Karena istighfar berikan banyak bonus Rasulullah SAW sendiri sebagai manusia Yang maksum dari segala kekurangan dan dosa Rasulullah yang dilindungi Allah Dari segala keburukan Beliau itu rajin istighfar Maka Sayyidina Abdullah bin Umar anhu menyatat Sekali duduk kami menghitung Nabi Muhammad SAW membaca istighfar sebanyak 70 bahkan hingga 100 kali beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah riwayat disebutkan kalimat yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah: "Rabbir inna ka antat rahim." Nabi Muhammad SAW membaca kalimat ini sekali duduk sebanyak 100 kali, dan itu dihitung oleh sahabat Sina Abdullah bin Umar anhu Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Ta'ala. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita semua umatnya agar dalam satu hari sedikitnya kita istighfar sebanyak 70 kali. Dalam sebuah hadis disebutkan, suatu ketika dalam sebuah perjalanan, tiba-tiba Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada para sahabat untuk membaca istighfar, untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau bersabda, "Istighfarlah kalian kepada Allah Ta'ala." Maka para sahabat mengucapkan kalimat istighfar. Mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Pada saat itu pula Nabi SAW bersabda, Atim muhun sab'ina Hendaknya kalian sempurnakan istighfar kalian sebanyak 70 kali. Maka para sahabat pun menyempurnakan istighfarnya sebanyak 70 kali. Lantas Nabi Muhammad SAW bersabda, Ma min abdin wala la amatin yastaghfirullaha fi yamin sab'ina min Tidaklah seorang hamba siapapun itu, wala laki-laki maupun perempuan, dalam satu hari istighfar minta ampun kepada Allah sebanyak tujuh kali. Ilā Allah Taala mengampuni. 700 jenis dosanya Dan sungguh celaka Seorang hamba laki-laki Maupun perempuan Yang dalam 24 jam sehari semalam Dia berbuat dosa Lebih dari 700 dosa Hadirin yang dimuliakan Allah Insya Allah Tidak ada seorang pun dari kita yang berbuat dosa Hingga 700 jenis dosa Dengan istighfar 70 kali dalam satu hari Yakinlah Allah Ta'ala akan mengampuni Dosa-dosa kita Tentunya Istighfar itu dengan kesungguhan Dengan permohonan pun kepada Allah Tolabul makfirah Yang namanya istighfar adalah Tolabul makfirah Minta ampun Dengan sungguh-sungguh minta kepada Allah Ta'ala Agar mengampuni dosa kita dengan lisan mengucapkan Astaghfirullah Hati mohon ampun kepada Allah Ta'ala Semoga Allah Ta'ala mengampuni kita semua Dan berikan kita taufik untuk rajin-rajin beristighfar kepadanya Sehingga Allah menjad, menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang dicintainya Dan kelak kita kembali kepada Allah Tanpa satu dosa pun yang ada dalam catatan keburukan kita Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh